hello guys welcome back to my channel Wala oh majem jadi opening kiostin pula ini oke lanjutkan saja kita dm karena ini gua sudah lima hari mungkin tidak login <laughs> server uh, global ini server EN IN nya karena gua fokus ke server cn dan main princess connect redive dan selanjutnya kita ekstranya yang mana ini kita uh, pakai challenge modenya saja supaya menghemat waktu ya oke langsung saja kita mulai dan operator yang gua gunakan adalah ini seperti biasa dan apa ini enemy range unit signifikan increase attack range oke range mereka menjadi meningkat ya oke berarti kita pakai nah ini dia waifu nah, dm ekstra nomor satu conference session Anjay. Oke, okay, let's go. Oke, okay, yang pertama kita harus lakukan adalah mendeploy ini seperti biasa. Setelah itu, langsung kita uh, ini mungkin ya yeah, bisa jadi oke, okay. aktifkan skill, lalu kita taruh di atas sebentar. Setelah itu, kita ganti dan taruh ini juga. Ini uh, mungkin kita pakai ini dulu ya, yeah. oke. Okay. Salah, seharusnya ini menghadap ke bawah. Waduh, waduh, saya lupa lagi, boy. Terus, ini taruh di sini. Siapkan ini supaya caster tidak menyerang, ya. Kita aktifkan ini, mungkin kita bisa ganti uh, atau kita pakai swatch dulu. Setelah itu, langsung kita bentar. Itu kapan mulai munculnya, ya? Kalau nggak salah, di sini ada something something ini, ya. kita langsung pakai ini yang tombak itu ya kan pakai tombak ya aktifkan saja supaya aman mungkin dan gua juga lupa ya kalau <laughs> seharusnya gua taruh ini di sini cuman ya sudah lah kagak kejangkau cuman mungkin ini ditaruh ini diganti Oke, okay, alright. Ini mungkin Daru. Ini di sini nanti ya. Kapan itu udah muncul tuh? Ya? Gue takutnya pas. Nah, astaga. Wih, ringnya cukup sadis ya. Harusnya. Ah. Oke, okay, mantap. Oke okay, mantap, mantul sekali, mantul sekali, wudhu. Oke okay, sepertinya kita pakai ini dulu, supaya mancing caster musuh ya. Mana itu lama sekali itu. itu. Nah mantap, langsung mati is dead. Oh, nah ini baru lah kita pakai ini cuy siapkan skill, ya. Nah, pakai gini cara ah, paling ampuhnya ya. Kasian, ini orang udah mati dulu ya kan? Oke, okay, jadi itulah DMIX 1 Oke, okay, kita lanjut ke DMIX 2 ya. Oke okay, guys, kita lanjutkan lagi untuk challenge mode DMIX kedua yang mana seperti ini dan kita pakai operator yang sama. Oke, okay? DMX 2 explosion. Explosion. Oke okay, kita percepat. Kalau nggak salah itu dari atas di sini ya kan. Kita taruh ini di sini. Setelah itu kita pasang ini di. Eh, eh salah dong. Pasang ini di sini. Sorry. Setelah itu ini kita taruh di sini. Kita aktifkan skill dan kita taruh ini di sini setelah itu apalagi gua lupa cuy setelah itu ini mungkin di sini ya kan ya dong oke okay, betul ya nah ini mungkin kita pakai uh, swords karena gua bingung juga ini karena ada si siapa ini yang pakai pangkung-pangkung atau yang mukul-mukul itu ini sarcas lancer leader. Oke siap. Anda tidak begitu unik ya. Oke mungkin ini ditaruh di sini. Kita ganti ini jadi ini. Setelah itu kita mungkin pasang ini di sini ya. Nah seharusnya. Oke aman seharusnya sih aman. Taruh ini di sini, dah aman. Seharusnya ya, ya okay, kita close, eh kita close mantul-mantul. udah mantul. aman udah, aman sudah. Memang sekali strategi. Nah, ini nih, gua td ini kan sebelumnya gua pak taruh exo di sini, cuman... Tadak, kagak mempan cuy Darahnya lumayan gede Lumayan besar gitu Tunggu saat Yang pas Pantasan Karena dia bisa menghilang ya Pantasan kagak kena anjay Siap siap Tuh mantul Oke mantul ya Mantul sekali langsung mati ya Ini aktifkan skill Bayam mantul juga, oke okay, sudah selesai. Tinggal taruh ini di sini, sudah selesai mantul kan? Mantap, kita lanjut ke EX3. Oke okay, guys, kita lanjut ke DM EX3-nya. Kita challenge mode yang mana ini, sarkas lancer me mengandung anjay, apa namanya ya? Dimake-nya lebih meningkat lah ya, oh, dan ini pakai gini, dan sekuatnya kita pakai squad yang sama, kita coba dulu ya, karena gua ngeliat ngeliat itu ada yang pakai uh, siapa namanya, silver ace ya, oke okay, di MEX3 Rush ya, ngerush itu ini, oke okay, kita pakai ini di sini, oke okay, selanjutnya mungkin agak besarin sedikit, selanjutnya ini taruh di atas ya kan. Harusnya gue pakai ini dulu, nih mana ininya? Terus kita ini taruh di sini, wih, langsung sih. Oke, setelah itu kita pakai ini di sini. Oke, persiapkan duit ya. Persiapkan duit untuk yang dua orang ini. Oke, okay, kita taruh ini di sini ya. Walaupun menghalang ya tapi tidak apa-apa. Uh, parah cuy, damage-nya ampun parah. Oke, okay, kita pakai ini di sini. dan kita melupakan something ya nah ini seharusnya disana oke okay. <tuh> gua sedikit bimbang ini makanya gua ganti ini dulu ya oke okay, kita ganti ini ini ini terus ini mungkin di sini untuk jaga-jaga ya kan ini kita hapus oke okay. ini kita hapus oke okay. mudah sekali untuk jaga-jaga ya sarkas lensernya kuat cuy tuh sarkas lensernya kuat sekali mentul dan disini ini lebih bahaya ini kita tunggu sajalah nah sudah saatnya kita proses Uh langsung siapkan lagi Uh langsung oke okay, mantul sudah selesai mantap Oke okay, jadi itulah dia dari DM EX 12 dan 3 nya untuk challenge mode karena kita mengambil durasi ya supaya lebih cepat ya dan selanjutnya di video selanjutnya untuk DM 45 dan 6 Kar kalau nggak salah itu sampai DM 6 ya habis itu baru DM memo 1 dan memo 2 itu yang mini annihilation ya itu pada tanggal 24 mungkin ya gua nggak salah Lupa itu tanggal 24 mungkin Ya sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye